Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel kami Channel Kebun Tani Jangan lupa Like, Subscribe, komen Di channel Kebun Tani Di sini Kebun Tani Pagi-pagi akan menjelaskan, yaitu obat pembasmi ulat. Nah, apa itu obat pembasmi ulat? Nah, ini obatnya: privaton. Nah, obat privaton ini bisa membasmi hama penggerak batang. Nah, ini bisa membasmi ulat penggerak batang. Nah ini, Prevaton. Dan hama putih palsu. Nah, ulat pokok sebangsa ulat bisa dikendalikan bisa dibasmi dengan menggunakan obat Prevaton. Privaton ini Insektisida Insektisida Racun kontak Nah, Kenapa Insektisida racun kontak Karena Dengan Menggunakan ini Bila hamanya terkena Dia Langsung mati Kalau hamanya Tidak kena Ya tidak mati karena racun kontak nah sifatnya kontak itu langsung terkena dan berapa menit kemudian dia langsung mati nah ini juga bisa digunakan di segala jenis tanaman ada tanaman kubis bawang merah pada tanaman padi, tebu, kelapa sawit, tomat, kakao, seledri, kacang, dan lain-lain juga bisa digunakan untuk segala jenis tanaman. Nah, ini dari PT FMC, Agritural Manufacturing. Nah, ini sini di sini juga ada kontak, nah nomor nomornya juga ada, nah bila kurang jelas, di sini juga ada petunjuknya, di sini kan, nah dibuka, nah dibuka kan ini ini ya, kan buahnya, kadang petani ini kurang paham kurang mengerti kok enggak ada penjelasannya kurang jelas nah ini di sini ada cara-cara penggunaannya jangan bingung di sini bisa mengendalikan banyak sekali. Untuk padi, yaitu hama penggerak batang, bawang merah, ulat gerayak di sini banyak sekali. Tinggal dibaca. Nah, prepaton ini bentuknya. Dalamnya berwarna putih, bila dibuka. Kalau mau menggunakan, nah ini kan disitu kan ada takarannya. Nah, ada takarannya, kita tinggal lihat hamanya. Hamanya di situ, ulatnya itu banyak, apa sedikit ya kan? Kalau uletnya banyak kita gunakan ya ya ininya ya banyak ya mungkin sekitar separuh inilah kalau penuh ini kan sekitar 50 ml 50 ml ini kan nah kita pakai 25 atau 30 ml untuk pemakaian 16 liter atau satu tangki. Pokok kalau menggunakan obat kalau bisa menggunakan air yang benar-benar jernih, air yang benar-benar bersih, jangan pakai air yang keruh supaya hasilnya bisa maksimal. Nah, terus kita buka ini kan, masukkan ke sini. Kita siapkan ember terlebih dahulu. Kita aduk-aduk di ember supaya bisa merata. Dan jangan lupa ini dikocok-kocok terlebih dahulu. Sebelum menggunakan karena biasanya bahan aktif dia mengendap di bawah. Kadang salahnya itu ya petani ya begitu. Tidak dikocok terus langsung dituangkan Kadang hama tidak mati Karena di sini Ada Senyawa atau Apa itu ya Kandungan-kandungannya itu banyak sekali Nah kalau tidak diaduk Atau tidak dikocok-kocok Dia tidak rata Nah kita sudah dikocok-kocok Kita tuangkan Kita masukkan ember Diaduk lagi Baru dimasukkan tangki. Jangan pakai air yang keruh Supaya Hasilnya bisa maksimal Untuk Membunuh Membasmi ulat Prevaton ini termasuk ya Obat yang ampuh lah Termasuk Kalau di Tempat saya ini ya Udah ampuh ini Udah paling bagus Prevaton ini untuk mengendalikan ulat-ulat. Nah, kalau untuk satu satu wadah yang gede ini, ini bisa untuk satu hektar kalau tanaman padi bisa digunakan. Bisa tinggal kita mau volume tinggi atau volume rendah untuk penyemprotan. Kayaknya seperti itu. Nah, satu lagi. Ini juga bisa Disemprot Atau membunuh walang sangit Juga bisa Demikian Nah untuk harga Biasanya Kalau di kios-kios Yang gede seperti ini Sekitar 145 Atau 150 Untuk yang kecil Biasanya 100 biasanya 75 untuk yang dibawahnya ini hmm, ya kalau untuk ini ya emang agak mahal tapi kualitas sangat bagus untuk prevaton ini Nah untuk isinya kalau yang gede ini isi businya 250ml 250, ml, 250. Nah, kayak, kayaknya ya, yang kecil itu sekitar 100. Nah, mending kalau lahan yang besar, beli yang besar. Soalnya bisa untung 50 ml, nah, ya kan? Kita bisa untung 50 ml, dan harganya tetap, kalau dihitung-hitung ya murah yang gede. Nah, demikian kebun tani menjelaskan privaton. Jangan lupa like, subscribe channel Kebun Tani Supaya Kebun Tani tetap semangat Membuat konten-konten video-video Tentang segala jenis hama atau obat-obat dan sebagainya Pokok tentang pertanian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh